orang kuari kakarat datang ke ilmiah ilmu tauhid wujud kita mbakomu kholafan pencang datang ke yakin untuk menuju yakin etak dibutuhkan proses maka tafakur maka riaboh mujahadah datanglah ke nerneran rasa kehadiran gusti Allah subhanahu wa ta'ala mulai dibangun rasa kehadiran TH datang ke penyakit-penyakit orang-orang kalau orang, orang maut nyadar, kurang orang maut itu kan sering pulang kehadiran ke no maut nusakarat begitu hadir ayah nusakarat seserian seri gede iwalai letik, -le gede Ka kadehnya suara cacara katakan seserian molotot seri ngkeret bangun siun teh kurangnya bawah nyana nunel ulang siun ketelilah oh. <tuh> sesuri aneh gitu dikitu-kitu gitu, gak bisa bisa terus melotot budek kekeh gitu deh pas terakhir oh lalaudan suara lalaudan seri nabekiletik senyum suhlat sekumahan di ucapkan ku kanggin nabi orang kanggin nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam min alamat saada ciri bahagia senyum ciri bahagia cai mata air ciri bahagia irung nangegede ciri bahagia bersinar ayat tanda tanda dengan anu kasaksian pula ya nukasaksian lillahitallah ya asal anu osok ngaji jeng nusri ngibadah hampir baragus hampir baragus jarang meninggal itu bagus di akhir ayat matanya baragus banget tapi yang menujarang ngaji jarang menujara ngaji sang ibadah ibadahnya hebat tapi ngajinya jarang rada ayah baraha anu rada kealamatan syakwah hitaku lagi rada melengek bahkan ayah nudi dibingungkan kukulah hiji ustad bingung sababara bulan sahabat bulan itu bingung lain lalagaan sebab rinsah er, karatnya ayah alamatus atau datang ke menta petunjuk ya Allah lain mentah itu sih ku masih bisa ucapan kanjeng Cilaaka aja mah langsung betul sahabat bulan bulan tebak, tebak ayah hiji habib hiji habib habib adu ahli Allah tetep udah ceritakan habibnya hirup kene orang Jawa Timur Eta langsung ngomong wek pakai lagi bingung ya. ya Ustadz yang sakarat konyol Masya Allah Habib dah kakar, kakar panggil harita bari lempang ngomong kos itu ya habib lain samarangan ya Ya Allah Ya Rabbi bingung bingungin lagi sakarat ya akhirnya kelihatannya syakwah ya iya udah kita doain aja kita habibnya huw kunyanya anda ini ustad yang tadi bagus sebetulnya cuman ada takabur pun ga rasa bahwa dia itu kinter dia itu hebat cari tahu kan itu be kule itu ngomong naon itu ngomong bisa nyahun masya allah habibna ya kenek kosokeneka imah ngan itu mah habib model modelnya tunggu itu kori kurikulum adat nah iyalah alamat alamat syakohat ya mau dijelaskan kungkangin nabi yana merengkap mengkrut atau wakadele semusi jengsajaban kurang namun babalik kadinya asanasin jasa naon hartina diri orang ketika orang maut haju orang mamawa alam atau syakwah na'udzubillah min jalik maka numantak orang daya kekumpulan kiege berin orang terhayantan pencerahan-pencerahan abeh orang husnulho Nah para jamaah kaum Muslimin wal Muslimat rahimakumullah ketika penyakit batin orang reda penyakit batin orang ewe penyakit batin orang lenyap nuayangan kehadiran agungan Allah Babari di